Halo selamat pagi pemirsa Matparjo semuanya dimanapun berada ya hari minggu yang cerah ini Matparjo mau naik gunung ini saya ikutin Matparjo ya naik gunung itu tuh naik gunung Bukit Binangun yang ada transmisi Indosiarnya ya Matparjo ini dari Rawalo. Sepeda lewat sampah tuh di Bukit Binangun Pemancar Indonesia. Itu ya, yo ikutin terus, Pak Paco, ya. Oke Pemirsa, Matparjo sudah sampai di Desa Kalisalat, Kecamatan Gebasen. Dan di jalan ini udah mulai nanjak nih, tepatnya di Desa Kalisalat. Untuk menuju ke Desa Banaran. Ya, masih di Kecamatan Gebasen. Nanti Banaran yang berbatasan dengan Binangun. Oke ikutin terus Matparjo. Nanjak yang belum selesai Masih enggak. Ke... Tiga lima. Halo lagi. Kita 5 kiloan tambah lagi. Sekarang beratnya reach me. Gimana ini? ini? Ya, lumayan 50-100 meter ke lampoie. Toh sekali. Sinyal lebih nanjak kalau dalam gambar enggak terlalu ya. Sayangnya Mat Parjo nggak punya kameramen Belum-belum punya kameramen Jadi manual Untuk bisa shotnya ya Ini berhenti seperti ini Oke mau lanjut lagi pemirsa Masih jauh pemirsa ya, Kita lanjut Jalan rimba warna Jalan rimba warna Ya yeah. Lumayan masih jauh nih. 3,5 km nih. Tadi sudah lampui menjadi 3,3. Jauh ke sana ya. Oke, lanjut lagi. Dan tadi banyak motor-motor trail ya itu. Tadi saya pas berhenti di situ arahnya ke kiri sana naik ke hutan. Nih oh, seperti ini. Ini adalah motor trail. Banyak. Mereka punya jalur-jalur sendiri. Mungkin sudah buat mereka sendiri-sendiri untuk weekendnya. Oke. Okay. Ya kira-kira sekitar 150 sampai 200 meter ya. Nih, nak orang buat. penceng bener wis sudah terbiasa kita motok di sini dia ya dari sana sampai sini ya sekitar tadi saya bilang 150 sampai 200 harus berhenti istirahat aduh terasa mau copot tengkul. dan ini adalah anak panah jalur motor track tadi ya kalau anaknya panah kayak gini berarti ini jalur keluar di sana masuk ya ke sana mau pernah mungkin keluar ke sini nah, naik lagi lanjut seperti saya <laughs> saya juga mau naik lanjut lagi pemirsa Uuh, punya kameramen belum ada ongkos untuk menggaji kameramen oke okay. apa adanya aja yuk kita lanjut lagi pemirsa eh, prihatin Oke, eh, sedikit demi sedikit, pemirsa. Tuh, ini tanjakan sekitar 200 150 sampai 200 meter. Tadi saya goes, dan pemirsa tahu, empat kali berhenti saya, ya. tapi tanpa nuntun, pemirsa dari 150 sampai 200 meteran. Tuh. Sana sampai sini. Yang makan dulu pemir saya. Perut. Tadi di rumah lupa nggak sarapan. Ini berangkat dari rumah jam 9.00. ternyata menambah energi pemirsa hmm. nikmat dan kebiasaan saya pemirsa saya hobi naik gunung jadi ini pemirsa apapun sampah yang saya bawa dari rumah atau saya beli bekal di perjalanan Gak bakalan saya buang di jalan yang aku lalui ini ini penting pemirsa ya saya selalu bawa pulang ya mudah-mudahan pemirsa juga meniru saya ya karena ini baik nggak ada negatifnya sama sekali dan ini mutlak positif ya sampah yang saya bawa dari rumah ataupun saya bawa dari perjalanan gak pakalan saya cariin di bawah di jalan yang saya lalui tapi saya kantongin lagi dan saya bawa pulang ingat penting pemirsa saya mau lanjut makan oke pemirsa saya mau lanjut lagi saya sudah mengisi perut dengan sebatang roti oke lanjut lagi ya pemirsa ya mana ini tas iya sudah sampai di rumah warga pemirsa Pak, ah, asyik <laughs> Hai <laughs> Oke, ini di perumahan warga pemirsa ya, dan saya istirahat sejenak, masih jauh, masih oh, nanti muter sana, lagi-lagi istirahat pemirsa sampai... sampai di dusun Karangbanar ya, pemirsa itu pemancarnya. nanti kita muter lewat sana Hemat kali Hal ini Mat Parjo kamp. udah nggak diacak kompromi nih. Mana peralatannya nggak lengkap. Saya nggak bawa palsu nggak bawa pereda obat kram. eh sampai saja kalau kram istirahat, kram istirahat Halo, wih ya monggo oke terkapar istirahat Pak. ya mangga. tuh banyak uh. sehat bareng sama anak-anak yang jelas hari minggu asik kita menuju ke pemancar ya Indosiar SCTV ANTV terus Metro TV yang sukanya aku menangis itu di Indosiar <tuk> oke okay, ikuti terus Smart Parjo pemirsa ya oke okay, pemirsa Matparjo Parjo <tuk> sampai di ini nah, masih di, di, masih di Binangun ya Hal terbinangun Dan sekarang saya mau lanjut ke arah sana Masih lumayan jauh Juga nggak begitu jauh Oke pemirsa ikutin terus Matparjo I've for the this time. I thought I would never be fine Oke pemirsa mendung sekali, tapi inilah yang membuat nggak gerah daripada panas. Rupa Rupanya sudah mendekati pemancar pemirsa. tinggi sekali pemirsa ya. Itu Antv, Viva. Dan ini Indosiar. nah tinggi banget. Baik pemirsa, terima kasih sudah Mengikuti Matarjo naik gunung dengan sepeda ya, di Bukit Pinangun, tempat transmisi televisi yang ada di Kabupaten Banyumas. Ya, pemancarnya di sini nih. Ya, terima kasih untuk diingatkan juga kepada pemirsa semua untuk subscribe, dukung terus Matarjo. Terima kasih sekali lagi, dadah. Bye bye.